Sadio Mane tak diragukan lagi merupakan pesepak bola kelas dunia, penyerang FC Bayern Munchen itu menjadi panutan bagi semua orang, khususnya pecinta sepak bola dengan kedermawanannya. Sadio Mane merupakan penyerang kelahiran Senegal yang saat ini membela Bayern Munchen. Pemain berusia 30 tahun itu didatangkan oleh tim yang berjuluk Dai Roten dari Liverpool pada Juni tahun 2022 dengan nilai transfer 556,2 miliar rupiah. Sadio Mane membela Liverpool dari Juli tahun 2016 hingga Juli tahun 2022. Selama membela tim yang memiliki julukan The Reds, Mane total mencetak 120 gol dalam 268 penampilan, menjadikannya salah satu pemain terhebat dalam sejarah raksasa Premier League. Meski memiliki kejayaannya di panggung sepak bola, Sadio Mane bukan sosok yang sombong. Dia terkenal dengan sikap rendah hati. Selain itu, Mane sejatinya bisa saja memenuhi kehidupannya dengan gaya hidup mewah jika mengingat kesuksesannya sebagai pesepak bola. Namun, sosok pemain berusia 29 tahun tersebut tidak memilih jalan hidup penuh kemewahan seperti itu. Sadio Mane mengatakan bahwa dirinya tidak tertarik memiliki gaya hidup glamor layaknya pesepak bola berpredikat bintang pada umumnya. Seperti dilihat dari laman transfermark, Mane saat ini memiliki gaji sebesar 250.000 ribu pounds, 4,5 miliar rupiah setiap pekannya, bersama Bayer Munchen. Jika dijumlahkan selama setahun, maka Mane mengantongi kira-kira 22 juta euro atau setara dengan 358 miliar rupiah. Akan tetapi hal tersebut tidak lantas membuat Mane merasa sombong. Bahkan, Mane justru banyak menyisihkan, uang dari hasil kerja kerasnya untuk membantu sesama, terutama bagi warga di kampung halamannya, Bambali Senegal Dilansir dari Afrika Zone, Sadio Mane mengubah desanya menjadi kota, dengan membangun rumah sakit senilai 8 miliar rupiah dan membangun sekolah senilai 3,8 miliar rupiah Sadio Mane juga memberikan bantuan uang senilai 1 juta rupiah per bulan untuk keluarga di desanya. Tidak hanya itu, ia juga membangun serta menyediakan layanan internet 4G, membangun SPBU, dan kantor pos. Mane pernah ikut menyelamatkan nyawa seorang bocah korban kecelakaan, saat itu Mane sedang dirawat di rumah sakit akibat gegar otak ringan usai berbenturan dengan kiper Tanjung Verde di Piala Afrika 2021. Meski sedang sakit Mane masih menyempatkan untuk berdonasi. Ketika di rumah sakit dia mendengar ada seorang keluarga yang kesulitan membayar biaya rumah sakit usai anaknya tertabrak sepeda motor, tanpa basa-basi, Mane langsung menginstruksikan agar petugas rumah sakit mengurus perawatan anak tersebut dengan menjamin semua biaya perawatannya.